Lagi dengan Loren Jedar, barber kali ini Loren akan memotong style atau gaya rambut tublok Ya, tublok baru kali ini. Loren Jedar, barber, membuat tutorial gaya rambut tublok tapi ini nanti tutorialnya yang simpel-simpel saja ya, eh karena ini sudah malam, waktunya Loren sudah capek juga pelan-pelan nanti maksudnya bikin tutorialnya yang simpel-simpel aja Oke selamat menyaksikan untuk konten Warren jirat barber kali ini saksikan sampai selesai Let's di go. awal pembentukan Loren menggunakan fast nomor dua ya Biling dikit mas oke okay. ambil bagian tengahnya dulu untuk yang bagian atas nanti tidak terlalu pendek mengambil soalnya ini kan hair to block, ya jadi memang seperti ini style -nya. ditaruh sisir ya di atas untuk menahan rambut yang bagian atas agar tidak terlalu naik ke atas mengambilnya bering dikit oke okay. letakkan sisir di atas ya agar tidak terlalu naik ke atas mengambilnya sisir di atas sebatas untuk penahan aja nah gitu ya ini tahap pertama ya untuk berikutnya. Kedua, Loren mengenakan pas eh, ini ya nomor satu untuk bagian tengah. <tuh> miring bosku. Miring dikit, miring titik. Apa itu miring titik ya? Diambil pas tengah-tengah sini guys ya. pelan-pelan di ayunnya bentuk dulu mana yang diincar untuk pembatasnya nanti di ayun lagi pisaunya atau flippernya ini mau Loren ayun ini ditarik ke bawah kelihatan ya Nah ini ini tadi kan kelihatan garis ya ini dihilangkan garisnya diain pelan-pelan agar tidak terlalu naik juga diambil secukupnya ini ya barangkali guys-guysnya ingin praktek di rumah ini Loren beri beri uh, detailnya kayak gimana memotong hair tube block Ya, simple guys. Oke, okay. udah selesai. Lihat halus. Untuk ketipisan rambut yang bagian bawah, akan Loren pertanyakan kepada si pelanggan ya, atau stylenya. Dia minta nol atau tidak, nah, tergantung dia pelanggannya yang potong kayak gimana mintanya. Mas ini untuk eh, yang paling bagian bawah ini dikasih nol atau tidak terlalu tipis seperti ini. Nol. nol ya berarti berarti tipis ya sampai nol soalnya pelanggan minta dikasih nol ya paling bawah ini jadi Loren ambil dari bawah jelas ya sahabatku yang namanya nol ini nggak tidak mengenakan pas ya langsung pelan-pelan agar tidak terlalu naik juga di coba Loren perjelas lagi dikit. Kira-kira kalau diambil untuk ukuran 0-nya itu ya cukup satu jari di atas telinga ini kalau tadi yang ukuran fast nomor dua itu dua jari di atas telinga ya pas ini ya lu tuh kan nah ini ya ini pas nah ini kalau ukuran yang paling atas ini ya itu sekitar tiga jari pas kan ya tadi untuk memperjelas guys-guysnya atau sahabat-sahabat Loren barangkali ingin belajar memotong ya seperti itu tadi kalau masih terlihat ada garis dikira-kira saja mengambilnya, gimana caranya bisa e, garis ini hilang ya, halus, pelan-pelan gak perlu tergesa-gesa ini membentuk gradasi namanya gak apa-apa kita simpel-simpel aja yang namanya tutorialnya nanti Loren perlihatkan dengan cara yang simpel-simpel aja agar yang mau mencontoh cara-cara Loren memotong rambut tidak kesulitannya ini. Sudah selesai tuh kan bagus untuk yang samping bagian yang samping langsung selesai ini ya tuh berlanjut ke bagian belakang telinga ya, ini bukan belakang tapi bala, belakang telinga ya agak samping sini soalnya, kalau belakang itu sini, ini ya diambil langsung seperti yang pertama tadi menggunakan vas eh, yang nomor dua ya, ini kan nomor dua terlihat kan nah. masih sama mengambilnya sahabat-sahabatku ya dikira-kira gitu ya nanti uh, Loren perjelas nanti ya biar tahu ya tuh lihat kan simpel kan ya nah, kalau yang di sini tadi untuk garis-garis yang bagian atas itu kan uh, berapa tadi tiga jari ya tuh kan ya di atas telinga ini juga sama tiga jari tuh kan sampai sini tadi nah ini kan kalau masalah ini ini ini nanti uh, bagian gradasinya pembentukan polanya agar tidak terlihat Uh, langsung menggunakan fast nomor 2 biru dikit, Mas. Diambil dari garis tengah gini ya, yang tadi uh, dua jari tadi ya, di sini ya, dua jari terlihat. Jelaskan nanti untuk paling bawah itu, ya nanti yang nomor apa ya? Yang nol yang, yang tadi yang pakai ukuran bawah Loren ayunkan clippernya Untuk memperhalus gradasinya ya, sahabat sabar Loren Ekstrim ini cara-cara Loren memperlihatkan uh, Memotongnya itu Lihat Loren di Di kamera depan Terlihat Loren memotongnya membelakangi kamera mengambilnya dengan menjulurkan tangan ke depan tuh sudah selesai untuk tahap kedua tahap akhir tahap ketiga yang paling bawah ya yang tadi yang diminta pelanggan untuk ukuran nol ya ini 0 ya nggak pakai fast perhatikan dengan cermat nol Cukup ini tidak sampai satu jari ya, bagian belakang ya, mungkin setengah senti kali ya, ngambilnya ini. Tuh kan dikit. Di lagi dengan ini ditarik kalau tadi ke depan ya, nifasnya. Kalau ini ke depan, nah tuh kan kelihatan ke depan nah sama. Ini saya loren tarik mundur. Nah kalau ke depan ini tadi nol, loren tarik mundur mungkin ada berapa ya, 0, mili berapa gitu agar nolnya tidak terlalu naik ke atas, biar dari nol naik ke atas itu gradasinya biar terlihat kayak lembut gitu ya. Nah ini kan, kan nah, Gitu. Selamat mencoba, sahabat sahabat Loren di sana. Selamat mempraktekkan barangkali untuk Bapak KD atau anak ya yang sudah punya anak jadi nggak perlu datang ke Barber gitu dipotong aja sendiri belajar di kontennya Loren tuh udah selesai untuk belakang telinga seperti yang tadi di awal Loren e, mengambil yang bagian paling atas diperkirakan dulu sekitar tiga jari ya di atas telinga langsung mengenakan pas nomor dua ya, agar terlihat jelas oleh kamera Loren ambil pelan-pelan dulu di yang bagian kiri ya yang tadi yang pertama Loren mengambil di bagian kanan ini yang bagian kiri Jelas ya, ya, apa-apa untuk mempermudah mengambil. Loren kasih terlihat ini ya, Kelinganya di dikebawain dikit, nggak apa-apa biar tidak mengganggu. Nah, ini ya, atau sisirnya taruh di atas seperti ini. Loren contohkan juga, ini kan ya, biar tidak. Terlalu naik ambilnya, Karena ini sudah penentuan Dari bagian atas Nah tuh kan Nah selesai sudah terlihat garis-garis di atas coba miring dikit mas oke ini sepertinya ada garis-garis yang tidak aneh ya. ini cuma bayangan tapi kalau untuk pengambilannya sudah lurus kok ini seret kayak gitu ya karena Loren tidak memiliki lampu sorot jadi menggunakan lampu apa ya LED eh. -nya Langsung berlanjut ke mengenakan, mengenakan pas nomor satu untuk untuk gradasi yang bagian tengah. Langsung ambil seperti yang tadi ya, tetap pelan-pelan mengambilnya. Sudah diperkirakan tadi dua jari di atas telinga ya. Nah ini kan tuh kan dua jari di atas telinga. Mudah sekali sahabat-sahabatku jika ingin mempraktekkan teorinya Loren. Silakan atau barangkali dekat ya di sekitar Loren sini ada yang mau belajar tiga tahunnya dari konten Loren silahkan hadir aja di barbernya Loren akan Loren ajarkan cara-cara memotong dengan simpel ya sudah terbentuk tahap keduanya bagian tengah selesai simple sekali kan sahabatku untuk tahap terakhir yaitu uh, paling bawah ya enggak apa barangkali ada sahabatku yang ingin belajar motong barangkali dekat sama tempat barbarnya Loren ke sini saja langsung Loren ajarkan dan tidak Loren pungut biaya alias gratis kalau mau belajar ke Loren asalkan punya niatan punya kemauan jalankan Loren terima dengan senang hati Loren ajarkan dengan senang hati mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah atau barokah untuk sahabat-sahabatku yang ingin belajar memotong ke Loren Saya untuk pengambilan pengambilan uh, pola bagian bawah langsung saja saya bersyabat dulu ke bagian belakang telinga yang sini tadi ya ini ya biasa seperti yang tadi uh, tiga jari ya nanti diambil di kira-kira sini kan terlihat ya ke belakangnya gini kan ya ini langsung menggunakan fase nomor 2 untuk awal pengambilannya bagian tengah ya ini ya kebentukan body ini body utama yang bagian sini uh, kena dikit tidak apa-apa soalnya itu untuk gradasi bagian atas ya nanti agar tidak terlalu apa ya jegudak gitu bahasa <guruh> ya. simple-simple aja guys oke okay. sudah selesai, untuk fast nomor 2 nya langsung Loren ambil Pas nomor satu untuk pengambilan gradasi bagian tengah, ya. Dia jelas, ya, sahabat-sahabatku. Tuh kan, kok kayaknya masih membingungkan, membingungkan gitu, pas kayaknya enggak ya. Simpel ini, Loren mengambilnya ini. Tuh kan, ya, pelan-pelan gitu kan? Langsung selesai langsung mengenakan eh, langsung dengan tanpa tanpa ya nol ya bagian bawah tadi yang tadi kira-kira eh, setengah senti tidak ada jangan sampai lebih dari setengah senti nanti ya agar tidak terlalu naik untuk gradasi nolnya nah ini kan sudah diambil setengah senti kira-kiranya Loren akan perhalus lagi dengan ini ya ditarik ke ini loh ya, ini ya bagian depan ini ditarik ke belakang ya coba kemarin matikan. Ini kalau ke depan itu nol ya ditarik ke belakang ini nah, Ini untuk menghaluskan gradasi yang dari nol ke ke atas tadi ya ke fas sepatu yang nomor 2 ya. Oh kok fas sepatu yang nomor 2 salah maaf ke fas sepatu yang nomor satu. Kalau fas sepatu yang nomor dua kan bagian atas ya. universe oke okay, sudah selesai geradasi paling bawahnya ini nanti tidak diambil untuk bagian atas karena si pelanggan jumpanya dipotong bagian bawah Ya oke, okay. sudah selesai untuk pengambilan pola bagian kiri, kalau tadi bagian kanannya, langsung orang mengambil yang bagian belakang kalau belakang biasanya itu diambil 4 4 jari ya guys lihat perhatikan Loren kalau tadi yang samping itu 3 jari ini untuk yang bagian belakang dari bodi rambut ke atas ini 4 jari ya perhatikan Loren intang Loren ya ya Soalnya ini uh, hair hair to block ya atau gaya rambut tupluk. langsung Loren ambil aja dilihat eh diambil dengan cara simpelnya juga karena biar tidak kebingungan sahabat-sahabat Loren yang ingin mencontoh cara-cara Loren memotong ya melihat gampang itu sisirnya ditaruh di atas oh, itu kan agar tidak terlalu naik nanti dikira kira-kira tadi empat jari Titik, Mas Oke. Okay. Simpel sekali kan, sabar-sabar Loren. Cara Loren memotong, ah, gini kan? Nanti di akhir diperhalus lagi sedikit saja dengan gunting sasak ya. Mudah tuh, ya. Tuh selesai untuk pengambilan. Atau pembentukan body bagian mengambil terang. kamera dengan alat seadanya ya. Langsung orang menggunakan fast nomor satu Sahabat-sahabat orang. Ambil di bagian tengah sini ya. Karena yang bengkauan bawah ntar uh, untuk yang nol tadi ya. Terlihat ya. diambil bagian tengah aja ya. Tuh, gampang kan jangan terlalu keras mendorongnya naik ke atas dikit aja ayun dikit aja lihat tangan lorem ini kan ya disambung ya Gradasi bagian samping untuk ke, ke, ke posisi yang bagian kan? ini coba lorem sambungkan biar agar tidak terlihat terputus gitu ya wah ini kan udah keren Tuh Tuh Okay. Makin halus, tambah lagi dikit. Oh. sampai halus ya sabar sahabat Loren ya aja ini tangan ini memegang clipper itu simpel-simpel aja nah itu kan sudah selesai untuk pengambilan gradasi bagian tengah Coba tarik atas Mas biasa langsung oh. berlanjut ke pembentukan gradasi paling bawah ya Loren tidak mengenakan fas atau sepatu atau alas pisau gitu. kita langsung nol langsung nol ya tuh kan diambil secukupnya juga sama seperti yang tadi-tadi kalau untuk bagian bawah itu sebenarnya paling gampang guys kalau untuk samping itu biasanya agak agak sulit ya karena ada telinga jadi ya. Ini gampang, kan? Oke, membutuhkan okay, gradasi untuk bagian belakang langsung uh, terselesaikan dengan simple, terlihat jelas, ya guys. Sahabat-sahabat Loren, di sana tuh kan simpel, kan? sudah udah selesai. Gimana, sahabat-sahabat Loren? Uh, tutorial untuk kali ini, cara-cara Loren menjelaskan atau memperlihatkan barangkali ada yang kurang silahkan dikomentari akan Loren kasih perjelas lagi ya untuk pemula atau yang belajar memotong ini simpul tadi udah selesai tuh kan keren. akan Loren lanjutkan dengan gunting ya gunting sasak ini ya Loren ambil gunting sasak ya ambil ujung-ujungnya dikit ya nah, kelihatan tuh kan tuh tuh, tuh. tuh kan sudah halus diambil ini yang mau diambil itu kelihatan kok ya tuh selesai oke sudah selesai untuk pengambilan gradasi pembentukan gradasinya loren lepaskan ikatan rambut bagian atas karena ini tadi si pelanggan tidak mau diambil ya bagian atas uh, coba loren bentuk aja pola uh, hair uplocknya agar nah, pelanggan pelanggan tahu style eh, uplock itu kayak gimana si bos nah, ini coba loren bertajam ya nanti ya kayak gimana gitu. Ah ini. Hair pomblang itu dari mana sih Bos berasalnya? Kalau <laughs> Loren boleh kasih ngomong setahu Loren itu gaya rambut atau hair rambut pomblang itu dari Korea. Loren kenakan dengan simpel-simpel aja. Langsung uh, Mana tadi sisirnya Loren Coba Sebentar ya Loren ambil sisir dulu Nah ini udah selesai Untuk pengambilan gradasi Bagian belakang tadi ya Ini kayak gini Tuh ya Tuh kayak gini ya Tuh tuh ada lampu di depan yang menghalangi kamera Loren atau merusak kameranya maaf ya soalnya ini Loren juga mengambil kameranya dengan alat seadanya tuh keren kan ini gaya rambut tublok namanya Halo mas naik tiket sini lihat ah tuh kan bagus Oke terima kasih sudah hadir dan menyaksikan uh, tutorialnya Lorenzi Dababur sampai selesai dengan cara yang singkat simple jelas ya jika masih ada kurangnya Loren mohon maaf karena Loren juga orang yang kurang berpengalaman ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil membersihkan pelanggan soalnya ini waktu sudah malam oke sudah selesai terima kasih sahabat-sahabatku dadah sukses untuk Allah semua good luck